Jika kamu menyerah hanya karena kata-kata orang lain yang ingin menjatuhkanmu, berarti kamu gagal, dan orang itu berhasil. Kehidupan ini bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menghargai dan bersyukur atas yang sudah kita miliki. Banyak orang mengatakan tidak bisa, padahal sesungguhnya tidak mau, jika mau apapun pasti bisa. Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri, berhentilah meragukan, dan mulailah melakukan. Masa lalu yang menyedihkan ada untuk dijadikan sebagai pelajaran, agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang. Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba. Menangislah dalam deritamu jika engkau ingin menangis, karena air mata adalah, doa di saat engkau tak mampu berbicara. Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Jika kita menyerah pada kegagalan sekarang, maka kita tidak akan berhasil nantinya. Jangan bernegosiasi dengan impian Anda, bernegosiasilah dengan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapainya, apapun yang Anda impikan, mungkinkan. Engkau memang tidak mungkin menjadi manusia yang terbaik, tapi engkau bisa berupaya menjadi dirimu yang terbaik. Hidup ini sengaja dibuat tidak mudah untuk memisahkan orang yang mau berupaya dari orang yang hanya suka mengeluh. Bila kita mencari uang, kita akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik, tetapi jika kita mengutamakan pelayanan yang baik, maka kitalah yang akan dicari uang. Janganlah kehilangan rasa percaya diri, hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Pukulan bisa menghancurkan tulang, kata-kata bisa menghancurkan hati. Sesungguhnya engkau tidak dilahirkan untuk diam dalam keraguan, hari ini, lebih bergeraklah. Bukan kebahagiaan yang menjadikan Anda bersyukur, rasa syukurlah yang menjadikan Anda berbahagia. Jangan menunggu kebahagiaan sebelum Anda bertindak, kebahagiaanmu ada dalam tindakanmu. Anda hanya dekat dengan mereka yang Anda sukai, dan seringkali Anda menghindari orang yang tidak Anda sukai, padahal dari dialah Anda akan mengenal sudut pandang yang baru. Kedamaian, kesehatan, keluarga yang rukun, dan nama baik adalah kekayaan, jangan menolak kekayaan. Pembenci itu sangat pemilih, mereka hanya membenci orang yang hidupnya lebih baik daripada hidup mereka. Jika tidak punya, syukuri yang sudah ada, jika sedang punya, rendah hati dan berhematlah. Bersabarlah dalam menghadapi celaan karena tidak mungkin keburukannya tidak diperhitungkan, dan kesabaranmu tidak diganjar. Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Tuhan tak akan memberimu masalah yang tak dapat kau selesaikan bertahanlah, ini semua juga akan berlalu. Tuhan memudahkan perbaikan hidup bagi orang yang bersabar dalam kekurangannya, dan membocorkan kekayaan dari orang yang sombong. Sesungguhnya rezekimu sudah lama merindukanmu, bergeraklah, agar ada alasan bagi rezekimu untuk mendekatimu. Selama kita masih hidup tidak ada hukuman, yang ada adalah peringatan agar kita memperbaiki diri. Seperti apapun buruknya kemarinmu, hari ini engkau masih tetap bisa mengupayakan esok yang lebih baik. Kehidupan ini tidak mudah, dan semua orang tahu itu, jangan mengeluh seperti hanya Anda yang menderita. Jangan suka mengharamkan cara hidup orang lain, kalau diri sendiri masih banyak melakukan yang haram. Utamakanlah keluarga, ingatlah, saat semuanya runtuh dan gagal, keluarga adalah tempatmu kembali.